membongkar ahlakmu mau tahu ahlak seseorang cobalah berurusan dengan uangnya mau tahu kejujurannya coba percayakan dia mengelola uang mau tahu tepat janjinya coba pinjami dia uang mau tahu kasih sayangnya coba minta bantuan uang padanya mau tahu harga dirinya coba sering makan bersama lihatlah inisiatifnya untuk membayar mau tahu kezolimannya coba bekerja padanya dan lihatlah bagaimana caranya memberikan upah. Percayalah, orang yang terlihat baik akan ketahuan kepalsuannya saat berurusan dengan uang. Betul apa betul?